jadi aku pelanggan banget di sini tapi Ada Jadi udah dibumbuhin Dan bumbuhnya merasa banget Nah sekarang mau cobain Ini ada soto padang Nah sekarang aku mau cobain soto padangnya Jadi di sini Lagi-lagi unik Jadi ini ada perkedel Terus ada bihun, Terus di sini juga ada Daging gorengnya terus ada, daging paru terus ada, kerupuk merahnya juga. Nah, sekarang ayo kita cobain. Ya. Enggak, Lalu, mereka goreng. Mantap banget. Nah, ini sate Padangnya favorit aku juga. Ini aku order yang 10 tusuk, porsi yang biasa dan udah ada lontongnya. Harganya 18.000. Nah, buat teman-teman yang kepengen porsi jumbonya, ada juga isi 15 tusuk plus lontong harganya 25.000 aja. Nah, untuk soto Padangnya tadi, Teman-teman bisa beli sotonya aja Atau bisa beli juga nasi plus soto padang Untuk soto padangnya aja Harganya Rp15.000 Dan kalau teman-teman mau sama nasinya Harganya Rp20.000 aja Murah banget kan Nah yuk kita lanjut ke sate Sate padang Ini bumbunya Banyak banget bawang goreng makan. Nah, ini bumbu sate padangnya itu kental banget. Terus legit banget jadi ini rempahnya berasa banget. Dagingnya juga lembut. Ini gak dari pagi tapi mereka dari sore sekitar jam setengah empat sampai jam 11 malam. Buat kulineran terupdate dan teman, teman bisa klik logo lemaknya di bawah ini. Jangan lupa di subscribe dan klik juga untuk video menarik lainnya di sini dan klik di sini untuk nonton video terbaru lemaknya. Sampai jumpa di video berikutnya,